Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera teman-teman sekalian. Kali ini saya ada main buat uh, TM4 Toshiba hmm, laptop Toshiba ya. <coughs> Di sini ada padanya TM4 ya, Quanta TM4. Laptop ini kalau dicolok charger itu nyala cuma IC apa lampu chargingnya gitu aja. sini nyala cuma kalau di switch enggak nyala kita coba kita switch kita cek tegangan di ininya di pin po apa pin switch ini pin SP1 eh, switch 1 satu, mikron berarti Oh ini enggak ada ini mestinya ada tiga volt di sini sini di sini enggak ada juga ya? kita cek dulu di sini 19 masuk terus outputnya 19 dia di sini 19 ya. Ini 5 volt. Seperti ini 3 volt. tiga volt enggak ada ya. Kita coba cek LDO-nya. Ini sudah saya siapkan skema di sini. LDO pin 7 ya. Pin 7 saya artinya ini ada lima volt Oh berarti ini dia single LDO ya kalau saya lihat di sini ya ini single LDO di sini ada lima volt 5,2 terbaca 5,2. Pin enable-nya 5 volt. Pin enable-nya 5 volt. Kita cek di sini enable-nya itu <tuh> 5 volt enable. Kita cari 5 volt Enable. Dia dari VL ya. Oh dia 5 volt 3 volt ini nyatu ya dari sini, dari VL. Berarti ini yang rusak adalah kemungkinan adalah IC-nya. IC CPU IC 10 ini. Cuman kita coba dulu ganti kapasitor ini. Kapasitor yang ini ini 3 volt coba kita ganti saya cabut dulu untuk kapasitor begini ya bisa kita cungkil ya kita angkat pelan-pelan pakai tang Okay. Tunggu solder panas ya Ini baru dicolok Oke, okay, sudah terpasang. Sekarang kita cek. Kita tes lagi. Ini 5 volt. Di sini 3 volt sudah keluar. 3,5. Tadi di sini 0 ya. Ini berarti IC-nya ini gak rusak. Dia yang rusak cuma kapasitor biasanya kayak gitu ya kalau kalau rusak mestinya lima voltnya juga tidak keluar tapi kalau 5, 3 volt yang tidak keluar ada kemungkinan dia uh, apa kapasitornya ini yang rusak sekarang kita coba switch ini sudah naik turun ya saya rubah ke ampere kemudian kita switch switchnya ada di sini kita cek dulu Uh, pin bios tadinya kan nol ya kita cek sekarang apakah sudah ada tiga volt di situ. Di sini ada sudah 3,5 ya. Sama pelepotan gini Bismillahirrahmanirrahim. Di switch ya ampernya naik. Oke. Okay, ada kemungkinan yang sudah selesai. Saya pasang kap uh, ini dulu. Pentingin, sebenarnya tadi lu, proses servisnya lumayan lama ya. Saya mengira 3 volt itu adalah hasil dari konversi e, 5 volt LDO itu berupa jadi 3 volt untuk EC-nya. Ternyata saya cari nggak ada dan e, baru sadar kalau pin enable 3 volt 5 volt itu satu jalur. Oke. Okay. Cd-nya ini mana Cd-nya masih baru, Laptop sudah nyala, di situ lamparnya 1,1 kiri kisaran itu. Uh, ini sudah tampil. Oke, okay, terima kasih teman-teman. Semoga uh, laptop ini awet ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.